Halo pasien UGD, jumpa lagi nih dengan aku yang manis imut banget. Gimana kabarnya? Semoga rezinya lancar. Nah kali ini aku mau bikin resep salah satu minuman favorit aku yaitu green tea full cream yang biasanya dijual di kafe kafe itu loh. Resep ini juga bisa kamu bikin buat ide jualan minuman kekinian loh karena bikinnya gampang banget dan bahannya simple sekali. Kita cuma pakai 4 bahan saja Yang pertama, Beaverick Powder Drink varian Green Tea Kenapa harus pakai beverage Karena bubuk Beaverick aroma greennya kerasa banget loh Bubuknya juga premium Dan yang paling penting harganya terjangkau Kalau mau beli, link ada di deskripsi ya Yang kedua, air panas 100 ml yang ketiga, beverage powder drink varian full cream sebanyak 100 ml Ini juga aku pakai beverage powder drink lho. Pokoknya di beverage powder drink komplit deh Ada banyak varian rasa yang tersedia Yang pastinya premium dan terjangkau Untuk cara membuat susu full cream ada di deskripsi ya Dan yang terakhir es batu secukupnya Yuk langsung ke pembuatannya Yang pertama, kita siapkan timbangan dan wadah ini aku pakai gelas yang ukuran 14 oz ya Kalau mau yang lebih besar bisa kok Takarannya nanti bisa menyesuaikan loh. Lalu masukkan beverage powder drink varian green tea Sebanyak 40 gram Kalau nggak punya timbangan 40 gram itu setara dengan 3 sendok makan ya Setelah itu tambahkan 100 ml air panas lalu aduk secara merata masukkan es batu secukupnya ke dalam cup Tambahkan 100 ml susu full cream ke dalam cup ya Tuangkan secara perlahan Supaya membentuk layar yang cantik kayak aku nih Dan green tea full cream ala UGD Siap disajikan Gimana mudah banget kan bikinnya Semua bahan udah aku tulis di deskripsi ya Dan kalau kalian mau beli Bervaric powder Drink Linknya juga udah aku tulis di deskripsi ya Pokoknya di beverage powder Drink